Hai hai selamat pagi semuanya kembali lagi di Miss Channel masak itu simpel bersama saya Bunda Di Jadi hari ini saya akan membagi resep masakan simpel seperti biasa yaitu dorit tepung saus ya Dicek ya bahan dan cara buatnya. Nah mam ini saya punya kurang lebih 200 gram ikan dori yang sudah saya potong sekecil-kecil seperti ini ya mam dan kemudian ini adalah terigu serbaguna crispy yang sudah diket dalam kemasan ya mam saya beli jadi jadi nanti ini kan saya bagi dua satu untuk membubui isi kandornya satu nanti untuk tepung keringnya untuk sausnya saya gunakan setengah siung bawang bombay yang sudah saya rajang tepung maizena yang sudah saya cairkan untuk mengentalkan kemudian ada gula pasir sedikit air ada putih bubuk dan saus teriyakinya Nah pertama-tama kita akan marinasi si dorinya ya mam Cukup dengan memberikan tepung tadi Karena saya pakai tepung jadi Jadi memang sudah ada rasanya ya mam Tidak perlu ditambah apa, -apa lagi Nah ini kita tepungi Sampai merata Kalau kurang bisa ditambah ya mam kita menyiapkan minyak gorengnya ya mam Nah ini yang sudah dimarinasi dengan tepungnya Akan kita taruh di tepung kaki Jadi nanti tinggal kita sebenarnya sudah kita goreng ya mam dan kita membuat sausnya itu lah maka kita tambahkan Okay, mam sudah jadi tinggal apakah mama-mama mau saus ceriakinya mau digabung atau mau dipisah jadi mam nah itu dia tadi mam resep dan cara buat dari tepung saus teriyaki kita simple banget kan oke okay, untuk selalu tahu resep-resep saya Bunda jangan lupa ya selalu like, share, and subscribe saya komentar-komentarnya juga ya mams